Allahumma barakatuh. Min anfusina, wa min min Allah, fala lah, wa wa wa Allah, Wa وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء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 فإن خير الحديث كلم الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم ووالدين من النار Ma'asyiral mukminin wal muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala Alhamdulillah semata kita panjatkan pujian dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan curahan anugerah serta kasih sayang kepada kita sekalian yang kembali memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Berupa nikmat keimanan. Dan berada terus di atas penghambaan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan. Menjalani ibadah. Selepas bulan Ramadan. Kita masih diberikan keistiqomahan Terus menerus. Menyembah Allah Subhanahu Wataalla guna meraih ketinggian derajat dan meraih pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wataalla pertama harapkan surga yang Allah Subhanahu Wataalla persiapkan bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wataalla. Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang yang mengatakan rob yang kami sembah adalah Allah Kemudian mereka istaqamu, mereka istiqamah di atas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka pula tidak akan bersedih pada hari kiamat. Merekalah orang-orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala kekal di dalamnya sebagai balasan dari amalan perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Maka kita mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Zul jalali wal ikram. Agar memberikan kepada kita keistiqomahan, Terus ber menerus berada di atas ketaatan. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita seluruhnya. Di atas keislaman. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-sekali kalian mati. Kecuali kalian berislam. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menegaskan kepada Nabi-Nya. Rasulullah s.a.w. Wa'agudu rabbaka hatta ya'fiaka al-yaqin. Dan sembahlah Rabbmu. Hingga datang kepadamu. Suatu yang pasti datang. yaitu kematian. Kau muslimin wal muslimat. sidang jemaah subuh rahimani wa taala pada kesempatan di subuh yang berbahagia ini kami akan mengangkat salah satu dari pelajaran kisah nabi dan rasul yang mulia yang diutus di muka bumi yaitu kisah nabi lut alaihi salatu wassalam Mengenai kisah ini, kita ingin menitik beratkan pada pembahasan akan seruan dan perintah Nabi Lutuh Alaihissalam kepada kaumnya untuk meninggalkan suatu perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat keji di dalam seluruh agama, di dalam seluruh ajaran para nabi yang diutus, yaitu perbuatan liwat. Perbuatan mendatangi sesama jenis. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kisah ini di banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Al Karim. Tentunya sebagai pelajaran bagi kita kaum muslimin. Ketika hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an maka dia diharapkan menjadi pedoman, petunjuk dan peringatan akan bahaya dari perbuatan liwakok. Mendatangi sesama jenis. Dan sepakat seluruh ulama bahkan dinukil kesepakatan oleh Imam Al-Ghahabi dalam kitabnya Al-Kabair al, al Muslimun Min Ahlil Milal Anatallahu ta'ala minar kabair. Sepakat kaum Muslimin dari seluruh agama. Orang-orang yang beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, mengikuti ajaran seluruh nabinya di semua agama, itu sepakat. Tak nah, ada perselisihan. Bahasanya atallahu ta'ala perbuatan mendatangi sesama jenis liwat Ini adalah. Kabair dari dosa-dosa besar, iya. Yeah. Dan kita kaum muslimin wajib untuk memperingatkan diri diri kita, keluarga kita, putra putri kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada akan bahaya dari mendatangi perbuatan dosa besar seluruhnya termasuk dosa besar perbuatan liwat, perbuatan Homoseks, ya. Yeah. Ketahuilah jamaah sekalian dari salah satu faidah mengetahui perkara dosa besar agar kita menghindarinya, menjauhinya supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan-amalan ketaatan, kesolehan yang kita lakukan itu berbuah pengampunan dosa-dosa. Sepanjang orang-orang yang beramal tersebut meninggalkan dosa-dosa besar. Kapan sebaliknya, dia tidak meninggalkan dosa besar. Dia beribadah, beramal soleh, solat, puasa, zakat, haji, umrah, bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir. Tapi dosa besar dilakukan, maka amalan-amalan ketaatan tersebut tidak berbuah pengampunan dosa-dosa karena dia masih bergelimang dengan dosa besar hal ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu Taalaan di mana beliau bersabda sering kita dengarkan hadis ini as-salawatul Walujumu'ah ilal Jumu'ah. Waramad'an ila Ramadan. Mukaffiratun lima bainahunna. Ida jatuni batil kabair. Nabi kita menegaskan. Solat lima waktu. Ibadah antara solat lima waktu tersebut. Adalah pengugur dosa-dosa di antara keduanya. Antara setiap sholat, terjadi dosa-dosa, akan menggukur dosa-dosa tersebut ketika dia terus menjaga sholat lima waktunya. Kemudian ibadah, al-jum'ah ilal-jum'ah. Antara satu jum'at dengan jum'at berikutnya. Dari ibadah, perdagangan ibadah di sholat jum'at, dia akan menggurkan dosa-dosa pekanan. Dosa yang sifatnya dalam pekanan, dia jatuh di dalamnya. Maka ibadah Jumat itu menggugurkan dosa-dosa antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Dan Nabi katakan selanjutnya, dari penggugur-penggugur dosa, ibadah di bulan Ramadan. Antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, penggugur dosa-dosa. Ini sifatnya setahun lima Menggugurkan dosa-dosa antara keduanya. Antara setiap solat lima waktu. Antara Jumat dengan Jumat. Antara Ramadan dengan Ramadan. Semua penggugur dosa. Dari setiap amalan ditegakkan di situ. Tapi catatannya kata Nabi di belakang hadith, Ida batil kabair Apabila kabair, dosa besar, dijauhi, ditinggalkan. Maksudnya para ulama menegaskan amalan soleh, amalan ketaatan, sholat lima waktu kita, ibadah jumat kita, ibadah puasa kita, dan kiaskan pada seluruh amalan, itu menggugurkan dosa-dosa yang lain dari dosa-dosa kecil secara otomatis. Dengan syarat, dia harus tinggalkan dosa besar. Sebab dosa besar tidak akan gugur. Tidak akan terhapuskan dosa besar, kecuali dia harus tobatan nasuha. Dia harus tobat dengan benar, dengan tulus. Dan syarat dari taubatan nasua dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ikhlas. Dia tinggalkan karena Allah, bukan karena harapkan pujian, bukan karena takut celaan manusia. Kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa besar tersebut tidak lagi melakukannya. Ketiga, dia menyesali atas apa yang telah berlalu dari dosa-dosa besar, terjatuh pada kesyirikan. Terjatuh pada perbuatan riba, terjatuh pada zina, terjatuh pada liwat, pada mencuri, merampok, membunuh. Semua dia sesali yang telah berlalu. Yang keempat, al-azam. Ala al-la yaud. Dia berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa besar tersebut. Dan yang kelima, syarat yang kelima, sebelum tertutup waktu obatan nasuhah. Dia harus segera bertobat sebelum tertutup pintu taubat tersebut dan pintu taubat tertutup dengan dua hal. Pertama, pada setiap diri diri kita akan tertutup pintu taubat ketika kita telah didatangi oleh malaikat maut. Setelah datang sakaratul maut maka tidak ada kesempatan bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Inna yaqbalu taubat abadihi. Malam yogorgir kata Nabi kita. Allah akan terus menerima taubat hambanya. Sepanjang belum yogorgir gargir. Gar itu di tenggorokan. Menunjukkan nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Dicabut malaikat Di penghujung kematiannya. Baru mengeluarkan taubat. Tidak ada kesempatan lagi. Tertutup. Dan Nabi juga menegaskan. Sebelum hatta tatu syams. Sebelum hingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Ketika matahari terbit dari arah terbenamnya, sudah tanda hari kiamat bangkit. Tidak ada kesempatan pintu tobat. Maka ini syarat-syarat taubatan nasuha. Dia harus meninggalkan dosa besar. Sebagai upaya agar amalan-amalan soleh tersebut berbuah pengampunan dosa-dosa. Maka perkara ini harus kita jelaskan. Untuk mengingatkan perbuatan liwato. Perbuatan homoseks. Karena dia dosa besar. Dan sepakat seluruh agama. Akan bahayanya dosa besar ini. Maka dikatakan oleh Imam Zahabi. liwat Afhash. Minaz zina. Wa akbar liwat Mendatangi sesama jenis. Ini afhash. Lebih fahishah. Lebih fahishah. Apa artinya? Lebih buruk kekejiannya. Kalau zina, kita sepakati perbuatan fahisyah Tapi liwat, ini lebih besar. Fahishahnya daripada zina. Afhash minus zina sementara Allah berfirman tentang zina perbuatan dosa-besar zina wala zina innahu kana wasa jangan dekati zina mendekatinya saja dilarang apalagi terjatuh melakukannya mendekatinya saja dilarang melakukan zina Kenapa kana fahisyah. Sebab zina adalah perbuatan fahisyah. Dan jalan yang sangat buruk. Itu tegas. Tetapi di sini. Liwato ini lebih fahisyah lagi daripada zina. Sama-sama fahisyah. Tapi dia lebih buruk. Penamaan liwat sebagai fahisyah disebutkan di dalam Al-Quran. Dimana Allah berfirman ketika mengutus Nabi Lut kepada kaumnya Waluton Isqal alikomihi Ata tunal fahishat Ma sabaqum biha min ahdin min alalamin dan ingatlah ketika kami mengutus Nabi Lut ke tengah kaumnya Ata tunal fahishat perhatikan ibaratnya apakah kalian mendatangi Fahisyah. Penamaan fahisyah. Sama dengan penamaan zina. Liwat juga dinamakan fahisyah. Apakah mendatangi fahisyah? Perbuatan keji ini. Perbuatan tak sanono ini. Perbuatan buruk ini. Yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia. Fasabakakum biha min ahadi min alamin Yang tidak pernah ada mendahului kalian. Dari seluruh alam. Melakukan perbuatan fahisyah ini. Mendatangi sama jenis. Awal kali sejarah manusia terjadinya liwat di tengah kaum mulut. Sebelumnya tidak ada. Tidak ada yang mendahului mereka. Mereka yang pertama kali mencetusnya. Iya. masa sabakakum biha min ahadim min alamin Tidak <tuh> ada yang mendahului mereka dari seluruh alam. Di sini diibaratkan alam. Alam seluruh dalam kehidupan semesta. Langit dan bumi. Tidak ada yang pernah melakukan perbuatan jerima. Liwat perkara tersebut. Di seluruh alam. Kita di tengah kaum Lut. Di alam malaikat tidak ada. Di alam jin tidak ada. Alam jin tidak ada pun yang melakukannya. Di alam manusia tidak ada yang sebelumnya melakukannya. Sebelum kaum Nabi Lut. Di alam hewan pun tidak ada melakukannya. Dan tas, mengapa manusia lebih rendah daripada hewan. Melakukan perbuatan ini. Maka dikatakanlah dia lebih apa? Afhash minaz zina. Dia lebih fahisyah daripada zina wa dan lebih buruk akbah lebih buruk lebih keji liwat homoseks mendatangi sama jenis daripada perbuatan zina ya. ini disebutkan oleh Imam ad-Dhahabi rahimahullahu taala dan disebutkan bagaimana Allah subhanahu wa taala Memberikan ikhob, hukuman, siksaan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan liwat di tengah kaum Nabi Lutok. Tidak tanggung-tanggung dari siksaan yang sangat dahsyat, yang sangat besar diberikan kepada mereka. Tentunya setelah Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Begitu saja. Sebelum ditegakkan hujah di tengah mereka. Adanya Rasul yang diutus. Adanya kitab yang diturunkan. Hujah sampai kepada hamba-hambanya. Tapi tetap ngeyel, membangkang. Tetap mereka menolak perintah Allah. Dan menolak dakwah Rasulnya. Maka turunlah siksaan. Dan itulah keadilan. Itulah keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. nanti hujja tegak. Rasul telah menyampaikan berdakwah, kitab telah menurunkan hujahnya, barulah mereka diberikan iqab. siksaan tatkala mereka masih menentang. Dan ini pada seluruh manusia, siapapun, dimanapun, abad manapun, rasul siapapun, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum setelah. Ujjah itu diturunkan, barulah mereka disiksa. Di sini juga terjadi pada kaum Nabi Lut. Ketika Allah mengkisahkan, Di mana sifat ini yang telah ada pada kaum Nabi Lut. Mencintai sesama jenis. Secara khusus yang terjadi pada mereka adalah laki-laki mendatangi laki-laki. Dalam tanda kutip. Mendatangi. Dalam tanda kutip. Semua sudah mak maklumi apa makna mendatangi di sini. Laki-laki mendatangi laki-laki. Yang melakukan persetubuhan. Sesama laki-laki. wali Wali'agubillah. Ini telah mereka lakukan. Iya. Allah menegaskan dalam surah Hud. Bisa kita lihat. Di antara kisah Nabi Luth ini. Di ayat 77 jelas seterusnya. Ketika para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan pesan kepada Nabi Luth agar keluar dari negerinya sebab Allah akan menimpakan azab kepada negeri Sodom, negeri kaum Nabi Luth yang berbuat sodomi. datanglah para malaikat dengan wujud manusia. Dan malaikat dari kekuasaan yang Allah berikan, kekuatan yang Allah berikan kepada para malaikat, mereka mampu berubah wujud sebagai wujud manusia. Terjadi di zaman Nabi Luth terjadi di zaman Nabi Ibrahim, dan juga terjadi zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kisah masyhur ketika Malaikat Jibril datang di tengah majelis di Masjid Nabawi, Nabi ber, majelis bersama para sahabat, Malaikat Jibril datang sebagai wujud manusia. Bertanya tentang perkara Islam, iman, ihsan, dan kapan hari kiamat, tidak ada yang mengenalnya. Kan datang sebagai manusia, orang asing dapat terlihat sebelumnya dengan pakaian yang putih, dengan rambut yang hitam. Tak seorang pun mengenal siapa manusia ini, padahal dia adalah malaikat yang berubah wujud. Begitu pula datangnya malaikat kepada Nabi Lut. Karena dia berubah wujud sebagai manusia, maka malaikat ini tampan sekali. Tampan. Gagah-gagah. Ganteng-ganteng seluruhnya. Ini yang dikhawatirkan pada Nabi Lut. Ketika melihat laki-laki tampan dapat datang di tengah rumahnya. Khawatir Nabi Lut. Akan perihal, kaumnya akan mendatangi laki-laki tampan ini. Karena itu maunya mereka. Mereka ingin mendatangi laki-laki yang bisa mereka nikmati. Apalagi laki-laki tampan. Laki-laki yang ganteng. Iya. Allah mengisahkan. Walamma ja'at rusuluna luta. kadang datang rasul-rasul kami. Yaitu para malaikat. Utusan-utusan kami kata Allah. Mendatangi Nabi Luta. Apa yang terjadi pada Nabi Luta? Si'abihim. Wabakabihim dara'a. Waqala hadha yawmun asib. Maka Nabi Lut merasa tidak enak. Sempit dadanya. Dan menyatakan Wah ini hari musibah. Datang laki-laki tampan. Beberapa laki-laki tampan. Di tengah rumahnya. Ini akan mendapatkan ujian yang berat pada Nabi Lut. Karena kaumnya akan tahu. Kedatangan laki-laki tampan ini. Yang menginginkan perbuatan di pada tamu-tamunya. Iya. Yeah. Dan benar. Dia selanjutnya. Maka datanglah kepada Nabi Lut. Kaumnya. Mereka bergegas. Menuju ke tamu-tamu tadi itu. Laki-laki tampan yang asalnya malaikat. Mereka bergegas menuju rumah Nabi Lut. Menginginkan laki-laki itu. Menginginkan para malaikat yang berwujud manusia. Subhanallah. Lihat. Seorang Nabi dipermalukan di hadapan tamu-tamunya. Ini sudah dosa besar. Tamu kita adalah perkara yang harus kita hormati. Kita muliakan. Tidak boleh kita memberikan gangguan. Sehingga ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mengganggu tamunya Nabi Lut. Nabi Lut merasa apa? Merasa ini adalah suatu ujian yang berat. Ketika konyol inginkan perkara-perkara buruk. Dari kaum yang tersebut menginginkan tamu-tamunya ini diberikan kepada mereka. Iya. Kemudian Allah menegaskan. Yang sebelumnya, kaumnya Nabi Lut ini sebelumnya mereka telah melakukan perbuatan amalan saji'at. Amalan buruk tersebut mendatangi sesama jenis. Jadi sudah ada. Perbuatan sama jenis semulinya sudah mereka lakukan. Begitu datang lagi para mereka dalam wujud manusia. Mereka ingin melakukan yang kedua kalinya. Atau kesekian kalinya. Iya. Kemudian Nabi Lut menyampaikan hujjah kepada mereka. Yang sesuai, selaras dengan fitrah manusia. kodrat manusiawi. Kata Nabi Lut. ya qawmi banati atau harulakum ini putri-putriku itu lebih suci untuk kalian itu harusnya kalian nikahi wanita-wanita itu lebih suci ada sini menunjukkan bahwasanya tabiat kodrat manusiawi dari dahulu adalah apa? mendatangi lawan jenis hewan saja kita punya ayam. Tidak pernah mendatangi sama jenisnya. Ayam jago. Tidak pernah mendatangi ayam jantan. Pasti mengejar ayam betina. Itu kodrat. Pasangan. Setiap pasangan punya pasangannya. Dan ketika ditimpakan musibah banjir. Pada komna Nabi Nuh. Kalau perintahkan untuk dinaikkan perahu. Seluruh hewan-hewan binatang berpasang-pasangan. Supaya apa? Bisa berkembang biak selanjutnya setelah Allah selamatkan perahunya, mendarat, selamat. Maka hewan-hewan kembali turun dari perahu, berkembang biak selanjutnya dari apa? Pasangan-pasangan hewan. Bukan jantan sama jantan, betina sama betina. Tidak akan mungkin berkembang biak. Maka di antara hukuman yang sangat pantas diberikan kepada pelaku homoseks di suatu negara Afrika. Negara Zambia atau Zimbabwe. Presiden yang mengumumkan. Bagi setiap pelaku liwat. Bagi setiap pelaku homoseks. Hukumannya penjara seumur hidup. Kecuali kalau dia bisa melahirkan di dalam penjara. Baru bisa lepas. Tapi itu tak akan mungkin. Tak mungkin. Bagaimana bisa melahirkan? Bagaimana bisa melahirkan keturunan dari pasangan sama jenis? Ya, Artinya hukuman seumur hidup penjara. Bagi pelaku seks. Sama jenis nah, ini adalah dari perkara manusiawi yang Nabi Lut berikan hujah kepada kaumnya. Datangilah wanita-wanita itu lebih suci, baik kalian nikahi wanita-wanita ini lebih suci. Maka di sini juga menegaskan kepada kita isyarat bahwasanya menikah adalah perbuatan untuk menjaga kesucian. Perbuatan untuk menjaga syariat, nikah adalah... Amalan untuk menjaga kesucian, kehormatan, harga diri, dan sini ibaratnya, atau lakum", itu lebih suci kepada kalian. Iya. Maka, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kalian kepada Allah, dan jangan kalian menghinaku terhadap perkara tamu-tamuku ini. Ada sini. Nabi Lut tegaskan, jangan kalian menghinaku aku. Dengan adanya tamu-tamuku ini, kalian menginginkan pada mereka kekejian perbuatan fahisyah tersebut. Alayh samim rojul roshid. Tidak ada kepada kalian laki-laki yang berpikir dengan cerdas roshid? Di sini menunjukkan kecerdasan itu dari kesehatan berpikir yang manusiawi ketika dia berpikir seperti ini. Bahwasanya laki-laki itu dengan pasangannya perempuan. Itulah Rushdh. Maka yang aneh ketika ada seorang lulusan dokter atau doktor di negara Inggris. Sebut saja namanya supaya kalian bisa cek kebenaran informasi. Bernama Dr. Rehan Sinaga. Ini pelaku homoseks Indonesia. Berada di Inggris yang telah melakukan 150 kali perbuatan sesama jenis liwat dia lakukan doktor lulusan magister di Inggris lihat tapi apa kita katakan dia orang cerdas dengan doktornya dengan profesornya tidak kenapa menyalahi fitrah manusia walaupun dia bergelar doktor Rehan Sinaga Silahkan cek informasinya iya ini kita sebut nah, sebut tidak apa-apa sebut nama untuk apa untuk menghindari perbuatan buruknya orang ini. Untuk mengerti siapa orang-orang yang terjatuh pada perbuatan keburukan. Dan mengajak manusia kepada keburukan itu. Ya. Jadi, rusd. Kecerdasan berpikir ketika dia selaras dengan fitrah manusiawi. Kapan menyelisihi rusd. Kapan menyelisihinya maka dia tidak berada atas rusd. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan perkara ini dalam surah Al-Hujurat ayat 7. Walakinna Allaha habbaba ilaikumul iman wa fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada kalian keimanan dan menghiasi iman itu pada diri-diri diri kalian. Dan Allah membenci pada kalian kekafiran, kefasikan, perbuatan maksiat. Allah benci pada kalian. Siapa seperti ini? Allah hiasi keimanan. Dan Allah jadikan dia benci kepada kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Kata Allah di akhir ayat. Al-Hujur ayat 7. Ula'ikahumur rasyidun. Perhatikan. Sifatnya orang ini. Mereka lah orang-orang yang rasyid. Rasyid itu apa? Benar akalnya. Sehat. cerdas. Berada atas terus petunjuk. Ketiga apa? Cinta keimanan, membenci kekafiran, kefasikan, maksiat. Artinya, kapan dia menyetujui kekafiran, menyetujui kefasikan, menyetujui membenarkan isyan, perbuatan maksiat. Melegalkannya, memberikan panggung apresiasi kepadanya, ucapan selamat, dan seterusnya. Memberikan aplaus kepada mereka. Itu artinya apa? Tidak membenci kekafiran. Kepastikan, maksiat, itu bukan rusdul, Itu bukan orang-orang yang cerdas. Bukan orang-orang berada di atas petunjuk. Walaupun mereka bergelar profesor doktor. Iya. Jadi di sini jelas siapa yang dimaksudkan orang-orang yang cerdas. Bukankah di antara kalian ada laki-laki yang masih cerdas, masih bisa berakal sehat. bahwasanya ini perkara yang tidak pantas kalian lakukan mendatangi sesama jenis. Iya. Maka tatkala mereka memaksa menginginkan tamu-tamu tersebut, apa yang terjadi? Allah sebutkan di surah Al-Qamar, an <tik> mereka betul-betul menginginkan tamu-tamu tadi dan dari tamu-tamu Nabi Lut mereka paksa inginkan perbuatan sonon, tak sonon mereka lakukan, perbuatan fasya itu mereka lakukan kepada tamu-tamu itu. Mereka paksa Nabi Lut. Apa yang terjadi? Fatomasna ayunahum. Maka kata Allah, kami membuat buta mata-mata mereka. Tomasna ayunahum. dalam Riwayat Al-Hakim dalam kitab mustadraknya. Di antara malaikat tersebut ada malaikat Jibril. Yang berwujud manusia tadi yang tampan. Ada di antaranya malaikat Jibril. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril. Segera berwujud kembali seperti wujud aslinya. Maka malaikat Jibril mengepakkan sayapnya. Satu sayap dia kepakkan. Maka menyambar mata-mata mereka. Membuat mereka buta. Dengan kepakan sayap satu malaikat, satu sayap dari malaikat Jibril membuat mata-mata mereka langsung semua buta. bisa melihat melihat tamu-tamunya dan lebih-lebih mereka tidak bisa melihat kebenaran sebagai suatu kebenaran. Wali Ini iqab pertama. Dibutakan penglihatannya dan sebelumnya telah dibutakan mata hatinya. Dan ini yang lebih parah dokter-dokter tadi atau siapapun yang memberikan apresiasi, memuji, melegalkan, memberikan panggung, menyetujui, mendukung, mensus, mensubscribe akun-akun mereka, itu artinya mereka telah buta hatinya sebelum Allah membutakan matanya. telah buta hatinya. Karena tidak bisa melihat suatu kekejian perbuatan fahisyah sebagai suatu perbuatan fahisyah Ya, Wali Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan selanjutnya tentang hukuman kepada mereka. Setelah mereka terus membangkang. Allah menegaskan. Inna kum lataktu narijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qawbu musrifun. Tunggu kalian mendatangi laki-laki. Sebagai pemuasan syahwat kalian. Hawa nafsu kalian. Mendunia nisa dan kalian meninggalkan untuk mendatangi para wanita, iya. Maka kalian adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Nah, pada ya. meja amruna jannah aliyah maka takkal datanglah perintah kami, perintah Allah untuk menyiksa mereka. Kapan perintah ini? Allah menyelamatkan Nabi Lut. Bersama keluarganya. Kecuali satu orang. Dari keluarganya. Itu siapa? Istrinya. Nah, di sini ada pelajaran berharga. Pelajaran berharga yang kita petik dari kisah ini. Bagaimanapun. Seseorang itu. Di atas keimanan. Tidak bisa menjamin keluarganya selamat. Seorang nabi pun. Tidak bisa memberikan hidayah. Petunjuk kepada istrinya. Jika Allah menghendaki kesesatan. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Innamar rasul balakul mubin. ala rasulil balakul mubin. Tugas pada setiap Rasul hanyalah al balagh menyampaikan. Penjelasan kepada manusia. Kepada kaumnya. Termasuk keluarganya. Hidayah di tangan Allah. Jika terjadi pada Nabi demikian. Tentunya pada istri-istri kita. Tidak ada menjamin mereka selamat. Kau cari Allah menyelamatkan mereka. Tugas kita menjaga mereka. Kita punya tugas dari Allah. Mengamalkan perintahnya. Ya ayuhal amanu ku amfusakum. Wahlikum naro. Wahai orang, orang beriman. Jaga diri kalian. Dan jaga keluarga kalian. Jaga istri kalian. Jaga putra-putri kalian dari api neraka. Tugas kita untuk menjaga mereka. Tapi... Selamatnya tidaknya di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini terjadi pada istri Nabi Lutu. Bahkan dijadikan permisalan bagi orang-orang kafir. Dua istri Nabi. Siapa itu? Istri Nabi Lutu dan istri Nabi Nuh. Allah menegaskan dalam surah Tahrim. Baraballahu mathalan lillazina kafarum ra'ata Nuh wa ra'ata Lutu. Allah membuat permisalan. kafaru Bagi orang-orang kafir. Permisalan. Contoh siapa? Contoh dari istri Nabi Nuh. Dan istri Nabi Luto. Tahta min salihain, Keduanya. Kedua wanita ini. Berada di bawah. Tanggung jawab. Hamba-hamba kami yang soleh. Seorang Nabi. Nabi Nuh dan Nabi Loto Tapi kedua istri ini. Keduanya mengkhianati suami-suami mereka. Istri Nabi Nuh mengkhianati nabi, suaminya Nabi Nuh. Istri Nabi Lut mengkhianati suaminya Nabi Lut. Alayhi salatu wassalam. Maka yang terjadi Allah menyesatkannya. Dan termasuk orang-orang yang diminasakan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya Falamma ja Ja'alna 'aliyaha dalam surah Hud ayat 83 kala datanglah perintah kami untuk menyiksa mereka kami jadikan dari negeri tersebut kami balik atasnya menjadi bawah dibalik diangkat oleh malaikat Jibril sebutkan dalam hadis buat Al-Hakim tadi malaikat Jibril mengangkat negeri Sodom Negeri kaum Nabi Lut, diangkat, dibalik atasnya menjadi bawah, bawahnya menjadi atas. Ada atas, atas yang di atas berubah ke bawah. Dibalik negerinya. Setelah dibalik, wa hijarah. kami hujani mereka dengan batu-batuan. Hijarah. dari mana? Hijaro min sijil dari neraka, dari panasnya api neraka. Batu-batu yang panas min sidzil menbude yang bertubi-tubi menimpa mereka. Di balik negerinya dan ditimpa azab yang begitu dahsyat. Ini musibah yang sangat dahsyat ditimpakan kepada kaum Sodom. Hendaklah kita mengambil pelajaran. Jangan sampai negeri ini, Indonesia, ditimpa musibah demi musibah. Ada pada yang tidak, tidak ada keberkahan pada negeri yang kita cintai ini. Sebab syarat dari adanya keberkahan ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Allah menegaskan. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَا setiap penduduk negeri beriman dan bertakwa, kata Allah, kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu syaratnya. Allah ingin bukakan keberkahan suatu negeri syaratnya beriman dan bertakwa. Kapan sebaliknya mereka tidak beriman? Mereka tidak bertakwa justru membenarkan suatu perbuatan dosa besar. Mana ada keberkahan pada suatu negeri tersebut. Iya. Maka di sini adalah bentuk kita memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan di dalam syariat Islam. Di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan akan perkara dosa besar ini tentang hukuman-hukuman kepada mereka. Dalam suatu hadis dengan sanad yang hasan Kan orang Muhammad, Muhammad dan selainnya, Nabi menegaskan, Lain Allah, menamila amala komilu to Allah melaknat, laknat Allah. Tegas Nabi katakan Allah melaknat siapa saja amila yang beramal amala komilu to yang beramal seperti perbuatannya komnya Nabi Lut. Siapa saja yang beramal melakukan perbuatan ini Allah melaknatnya dan laknat kata para ulama atardu an rahmatillah. La'nat la itu artinya apa? Dijauhi dari rahmat Allah. Dijauhi dari rahmat Allah. Enggak dikasihi, enggak disayangi. Itu mana la'nat? La ya. Dan dalam hadis yang hasan juga disebutkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selainnya yang disepelekan Syekh Al-Baidan dan Imam Syekh Al-Arna'ut taala, Nabi bersabda, "Uqtulul fa'il wal maf'ul bihi dalam hukum Islam, dalam hukum agama Islam syariat Islam bunuh pelaku homoseks A dan B, kedua-duanya dibunuh. Al fa'il wal maf'ul bihi. Pelaku yang melakukan dan yang didatangi itu juga harus dibunuh kedua-duanya. Ini hukum Islam. Kenapa? Karena dia meridai perbuatan itu. Dia rela untuk disodomi, dia rela untuk disetubuhi oleh laki-laki. Ini hukum Islam. Tentunya yang melakukan pembunuhan Hukuman rajam kepada mereka adalah pemerintah yang sah yang menegakkan hukum Islam. Misalnya di Arab Saudi, ini berlaku hukum ini. Di Indonesia tidak akan mungkin terjadi dan tidak boleh setiap orang melakukan amalan ini, yakni membunuh pelaku sodomi. Tidak, itu haknya penguasa, bukan haknya orang per orang, bukan haknya organisasi, bukan haknya forum-forum, misalnya FPI. Tidak, ini hak penguasa menegakkan hukum. Ketika ada hukuman dari hadis Yang menegakkan adalah pemerintah yang sah. Bukan orang per orang. Bukan forum. Bukan organisasi. Tapi ini haknya penguasa. Ya. Tapi kita harus tahu. Ini adalah hukuman yang dahsyat sekali. Membunuh. Ya. Menghilangkan nyawa mereka. Pelaku sodomi. apa Supaya mereka selamat. Tidak ada kaum muslimin yang tertular penyakit ini. Penyakit homoseks. Enam wallahu taala alam ini di antara apa yang bisa kami sampaikan pada perkara ini semoga ini semua sebagai nasihat dan peringatan bagi kita sekalian baik kaum muslimin agar kita mengetahui akan bahaya liwat dan ketika kita melihat berita informasi di media dari sebagian orang-orang yang menggomborkan dan berusaha mengangkat ya ke pembahasan wacana manusia untuk diundang-undangkan hendaklah kita itu tidak memberikan apresiasi kepada mereka dan hendaklah kita semuanya mendoakan negeri kita kaum muslimin. Mendoakan pemerintah kita agar diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Agar Allah memberikan orang-orang yang menasihati mereka berada atas petunjuk. Yang membisikkan di tengah-tengah mereka adalah perkara kebaikan. Menolong mereka dalam kebajikan dan ketakwaan. Bukan justru mengajak mereka, pemerintah kita, membisik bisikan mereka dengan perkara membenarkan perbuatan dosa-dosa besar. Ya. Yeah. Allahummaghfir lana wal walidina, wal muslimina jami'a. Rabbana amanna faghfir lana wathub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wazalamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aminna fi awtanina wa biladina andunusia wa sairil biladil muslimina 'amma. Allahumma aslih aimmatana wa taumurina, warzuqhum bi tanatan sholihatan nasihatan Tu'inuhum al-birri wa taqwa. La ilaha ila anta subhanak. Inna kunna minal zalimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad. Wa alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Perhatiannya. Dan saya kepada pengurus Masjid Al-Manar. Jazakumullah khairan. Warakallahu fikum. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.